Dunia ini, teman-teman, disuruh oleh Allah SWT kita lalui tapi sebatas ditunggangi untuk menuju ke akhirat, berapa banyak orang-orang sebelum kita yang lebih tampan dari kita, lebih kekar tubuhnya lebih putih kulitnya, lebih kaya hartanya, lebih banyak keturunannya lebih mewah rumahnya, dan segala macam hal, tapi sekarang mereka sudah berbaur dengan tanah, dan saya dan anda semua sedang menuju ke sana, kita ini teman-teman sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing tinggal siapa yang jatuh duluan jangan lalai dengan kelebihan fisik dan paras wajah, jangan lalai dengan banyak waktu yang kita buang-buang Jangan lalai dengan menipu orang Menganggap kita bisa menipu mereka Sementara Allah tidak mengawasi Allah maha mengawasi Allah maha adil Dan Allah kalau menghukumi seseorang Maka siksaannya sangat pedih Banyak orang bodoh Berlindung di kalimat Allah maha pengampun Tapi dia lupa Allah itu maha, maha keras siksaannya